السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والسرات والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا الكرام لقد صرحتمونا ونورتمونا وفرحتمونا Saraftumul makan, wanawartumul majlis, waparaftumul gulub Majazakumallahu khair al-jaza, wafakukumallahu al-innajah, wal-falahu al-istigama Kintini wa dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kepada para ustadah, para ummahat, para akhwat yang saya cintai Alhamdulillah pada hari ini kita kumpul di Majlis Subdiyafah, Majelis Pertamuan Alhamdulillah terima kasih ibu-ibu sudah menyempatkan diri hadir bersilaturrahim ke tempat ini Mudah-mudahan silaturrahim ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah Amin ya Rabbal, Amin kita langsung saja, Ibu, untuk meningkat waktu kita baca dulu satu hadis, kita istifadah dari hadis tersebut. Baru setelah itu, sebagaimana biasa dalam majelis pertemuan, setiap rombongan silakan untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan rombongannya, dan menyampaikan apa yang hendak disampaikan. Nah, kitab yang kita baca. Setiap majlis pertamuan adalah kitab Riyadus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Hari ini kita sudah sampai yaitu hadis yang ke-39. Kita bacakan Ibu. Qala al-muallif radhiyallahu taala anhu wa ardaahu wa nafa'allahu bi ulumihi wa asrarihi wa barakatih wa nafahatih fitni di wa dunya wa akhira hadis yang ingin kita bacakan pada hari ini wa an anas radhiyallahu anhu samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam yaqulu inna azza wa jalla kal idab talaitu abdi bi fa fasabara Awatuhu milhuman lejannah mutafakun alih Bu Bu Jadi Ini hadis singkat, padat, ringkas, jelas Dan sangat luar biasa Dimana hadis yang kita baca tadi Diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik Radiyallahu Nah Anas menceritakan Beliau mengatakan Samitu Rasulullah Artinya aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ayakul bersabda Jadi beliau mendengar sendiri Langsung dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apa kata Nabi Inna Azza wa Jalla Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia Maha Agung, Maha Perkasa Qara Berfirman Bu Kalau Nabi bersabda Bahwa Allah berfirman Artinya hadis apa tuh? Hadis Qudsi Hadis Qudsi Saya mau sampaikan ke ibu Perhatikan baik-baik Ada Al-Quran Ada Hadis Qudsi Ada Hadis Nabawi Ada tiga do Al-Quran yang dibawa oleh nabi kita alaihi wasalam ada tiga Ada Al-Qur'an, ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Nah, apa beda tiga-tiganya? Kalau Al-Qur'an teks, redaksi dan maknanya datang dari Allah. Teks atau redaksinya, makna dan redaksi, isi dan redaksi itu datang dari Allah. Dan proses datangnya melalui pewahjuan yang dibawa oleh Malaikat Gibril alaihi salam. Itu namanya Al-Quran. Kalau hadis kudsi, maknanya dari Allah. Itu firman dari Allah datangnya. Tapi, Nabi menyusun dengan bahasanya. Nah, jadi... Maknanya dari Allah Teks redaksinya dari Dari Nabi Dan dia tidak lewat proses pewahyuan Enggak nah, Jadi bisa lewat ilham nah, Jadi tidak lewat proses Pewahyuan Tidak lewat Malaikat Jibril lagi Itu disebut hadis Kudesi Nah kalau hadis Nabawi Kalau hadis Nabawi Makna dan teks Dari Nabi Mau isinya, mau maknanya Semuanya dari Nabi kita Muhammad Wasallam. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Nah terus perbedaan lain mana lagi? Kalau Al-Quran semuanya Sohih, enggak ada Al-Quran Yang doef enggak ada Al-Quran kandungannya semuanya Sohih, tapi kalau hadis Qudsi dan Hadis Nabawi ada yang Sohih, ada yang baik tergantung periwayat periwayatan kira-kira jelas tidak. Nah hadis yang kita baca hari ini adalah hadis kudesi karena disampaikan oleh Nabi yang mana firmannya datang dari Allah subhanahu wa taala. Nah kemudian apa bunyi firman Allahnya? Di sini Allah menyatakan idab talaiqur abdi. Jika aku menguji seorang hambaku, kita Hidab itu abdi Ketika aku menguji atau memberikan musibah kepada seorang hambaku, Dengan apa diuji? Bi habib bataihi Habib bataihi itu dengan dua hal Yang merupakan kecintaan dan kesayangannya Maksudnya di sini bu, gua matanya di akhir hadis disebutkan di sini juri tuai Maksudnya kalau seorang hamba diuji Allah Allah kedua matanya buta. Ada yang buta dari kecil, ada yang buta karena kecelakaan, ada yang buta karena faktor umur yang bertambah. Jadi di sini dikatakan atau buta karena penyakit. Kadang, -kadang perang galur apa namanya? Gula darahnya tinggi. Kadang-kadang menyerang mata. Nah jadi gula darah itu macam-macam, ada yang nyerang ke jantung, ada yang nyerang ke jinjal, ada yang nyerang ke mata. Nah di sini Allah katakan idab talai itu abdi. Kalau aku uji seorang hambaku bihan ba'ihi dengan kedua mata pandangannya. Kemudian pasobaro dan dia sabar. Dia nerima apa Allah punya ketentuan. Nggak ada yang nggak ngeluh. Dia enggak putus asa dalam kehidupannya yang tanpa kedua matanya. Maka di sini dikatakan. Maka aku akan gantikan kedua matanya tersebut. Kelak dengan surga. Subhanallah bu. bu. Jadi ternyata saudara-saudara kita yang puna netra. Saudara-saudara kita yang buta itu bu. Yang tidak bisa melihat asal mereka sabar sudah dijamin dalam hadits qudsi ini bahwa mereka akan masuk surga dan pada saat masuk surga nanti penglihatannya akan Allah kembalikan karena di surga enggak ada orang buta Bu ya Bu Bu ada nenek-nenek datang ke Nabi nanya nah, minta doa pertama dia minta doa Ya Rasulullah doakan agar aku masuk surga ini yang nanya nenek-nenek Bu, Bu Bu, yang nanya nenek-nenek kepada Nabi, e, tapi bentuk pertanyaannya bukan nanya, minta di didoa, nah, minta doain apa? Ya Rasulullah doakan supaya aku masuk surga. Nabi jawab, maaf ibu, di surga nggak ada nenek-nenek, nangis itu ibu. Bu, minta doa masuk surga, Nabi jawab di surga nggak ada nenek-nenek, nangis itu ibu. Begitu dia nangis, Nabi kaget. Padahal maksud Nabi bergurau. Tapi guraunya Nabi tidak bohong. Akhirnya Nabi bilang, tenang dulu Bu, jangan nangis. Nabi bilang, nanti orang-orang tua yang masuk surga, semua akan dikembalikan muda kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baru si nenek berhenti nangisnya. Kemudian dia tanya lagi, kalau gitu doakan aku masuk surga, ya Rasulullah. Nabi doain masuk surga, baru tenang hatinya, baru berhenti nangisnya. Bu. Bu. Jadi kalau barusan saya bilang di surga enggak ada orang buta, jangan kaget. Uh, jadi jangan jangan nanti dianggap, wah wow, orang buta enggak masuk surga. Bukan. Orang buta yang sabar masuk surga, cuman di surga Allah kembalikan pandang pandangannya. Alhamdulillah. Nah, baik. Tidak dan cukup hadis nomor 39 tadi artinya lagi-lagi di sini kita diperkenalkan dengan sabar. Ibu, sebetulnya kalau ada orang sakit kemudian dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit dia sabar, dosanya diampuni. Yang membuat dosa diampuni pada hakikatnya bukan sakitnya. Tapi sabarnya. Nah, jadi tolong di garis bawah gitu. Pokoknya kalau kita dapat musibah apapun sabar, nah itu pasti Allah akan berikan ganjaran. Sakit sabar dosanya dihapus. Buta sabar diberikan surga oleh Allah. Nah, jadi sabar itu luar biasa. Sabar itu tidak ada batasnya. Jadi kalau orang bilang sabar itu ada batasnya, enggak sabar nggak ada batasnya. Yang ada batasnya manusianya manusianya kadang-kadang kurang sabar bukan sabar yang terbatas bukan dia punya sabarnya kurang perlu ditambah nah, karena apa karena sabar itu sendiri adalah satu sifat yang gak ada batasnya lebih banyak kita sabar Allah lebih cinta kepada kita lebih banyak kita sabar Allah subhanahu wa taala akan semakin mengasihi kita lebih banyak kita sabar, makin banyak dosa kita yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ingat janji Allah, inna ha ma'as sabirin Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang yang sabar Itu kata-kata ma'a, ma'a, ma'as sabirin, ma'a, ma'a itu bersama Jadi al maiyah dalam bahasa Arab ini artinya kebersamaan Jadi kalau dikatakan Allah bersama orang yang sabar, maksudnya Ilmu Allah, rahmat Allah, barokah dari Allah, maghfirah dari Allah akan selalu menyertai orang-orang yang sabar. Begitu juga pertolongan dari Allah akan yaitu menyertai orang-orang yang sabar. Makanya kita lihat perjuangan para nabi. Bagaimana dulu Ibrahim menghadapi Namrud yang kejam, Saudara? Tapi kalau Nabi Ibrahim alaihi sabar, Allah berikan kemenangan begitu juga Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun yang begitu durhaka, durjana, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Tapi karena Nabi Musa alaihissalam sabar, saudara, maka Allah berikan kemenangan. Sabar di sini bukan diam, bukan. Sabar ini bukan berarti pasrah kepada kecuriman Fir'aun, bukan. Nabi Musa melawan. Nabi Musa datang kepada Fir'aun, menasehati Fir'aun. Nabi Musa melawan kepada Fir'aun tapi beliau sabar menghadapi segala resiko perlawanan tersebut nah makanya sabar itu bukan berarti pasrah kepada kedaliman. kira-kira jelas gak ya, bu? bu? jadi kalau ada Nabi Ibrahim melawan Namrud nah, sampai apa? sampai dibakar itu Nabi Ibrahim tetap tidak kapok untuk menyampaikan yang hak itu namanya sabar nah, seperti ini Oh mentah-mentah Namrud raja, Namrud penguasa, kemudian Nabi Ibrahim nggak bisa melawan, Nabi Ibrahim diam. Bukan, bukan itu sabar. Jadi sabar itu bukan diam terhadap kedzaliman. Sabar itu bukan pasrah terhadap kejahatan. Tidak. Sabar itu adalah sebagaimana didefinisikan oleh Al-Imam Al-Qazali taala anhu. Imam al mengatakan sabar itu adalah sabatu ba'diddin مقابله hawa dorongan agama di hadapan dorongan hawa nafsu jadi manakala kekuatan kebaikan tegak berdiri di hadapan kekuatan kejahatan maka itu disebut sabar kira-kira jelas tuh mudah-mudahan semua ibu-ibu di sini termasuk minas sabirat termasuk orang-orang yang sabar yang dengan sabar diberkahi oleh Allah Dirahmati oleh Allah Dimudahkan segala urusannya Diberikan Yaitu solusi dari setiap problemnya Amin Ya Rabbal Alamin